Saya hamba Allah dari Demak ingin menanyakan mengenai orang Indigo. Ah? Orang Indigo. Indigo. Baru-baru ini kami melihat di YouTube ada orang Indigo melihat Rasulullah SAW dan para malaikat di rumahnya dan orang tersebut menceritakannya apakah hal tersebut perlu dipercayai? syukran bu ya kesjawabannya orang indigo kita letakkan di sini dulu orang indigo dia berkata kalau dia melihat macam-macam bagi yang percaya mengatakan punya indera keenam oh saya lebih dari enam. Indra lapar, indra banyak saya indra lapar. Eh, lapar pakai apa sih? Indra yang keberapa? Hah? Waktu anda lapar pakai indra apa? Kulit, ciuman, lidah, mata, indra keenam saya itu. Ayo, <laughs> waktu saya kangen dengan anak saya indra keberapa itu? Nggak ada, ketujuh saya punya tujuh. Balik lagi, banyak indra, <laughs> indra-indra. Baik, yang indigo indigo biarkan ini orang indigo kita bicara tentang yang diceritakan oleh orang yang punya indigo katanya kita punya keyakinan bahasanya tanpa orang indigo saya percaya ada malaikat kok tanpa ada orang indigo saya percaya ada jin kan Al-Qur'an menyebutkannya tanpa berita orang indigo saya percaya Nabi Muhammad tanpa ada orang indigo saya sadar malaikat munkar nakir abal malaikat rakib atid ada pada saya nah ini artinya alam gaib itu ada, memang ada dan harus kita yakini al-iman bil gaib itu sesuatu yang tidak kita lihat harus kita imani karena Al-Qur'an menyebutkannya biarpun seumur hidup anda tidak pernah lihat jin anda wajib percayakan jin, kalau tidak kafir anda anda melihat jin? di mana? Ada anda melihat jin Alhamdulillah saya tidak pernah lihat jin tidak pernah ingin saya melihat jin <laughs> apa yang melihat jin? Lihat anda saja senang ya Oh, jin Islam, urusan jin Islam sama jin Islam, ndak usah urusan sama saya. Kita alam berbeda, wahai jin Muslim yang dengar, ada jin yang hadir di majelis ini juga. Anda punya kampung, saya punya kampung. Anda udah sak kampung saya, beda makanan Anda bukan makanan saya. Anda pun tidak bisa menjamu buat saya, saya tidak bisa menjamu buat Anda, sudah masing-masing. Saya percaya adanya jin. Ini bukan jin loh ya. Uh, saya percaya adanya jin. Malaikat. Ada, percaya. syaitan ada, baik, ini keyakinan kita kemudian nanti ada alam barzah dan sebagainya kita harus yakini, dimana alam barzah? bukan di dalam kubur, alam barzah dimana saya masuk alam barzah? oh bisa, mati dulu masuk alam barzah, masuk ke kubur gak ada itu bertentangan. ini untuk menyimpan mayatmu mayatku, jenazahku jenazahmu itu itu liang lahat alam barzah bukan itu alam barzah bukannya alam yang Allah buat Bukan ini ini, alam barzah bukan tempat ini tempat penieman Makanya nanti kalau ada orang mati dimakan ikan, di mana alam barzahnya? Ya. Alam barzah tempat ada. Alam barzah ini berpindah alam, seperti alam surga. Nanti di mana? Jangan tanya. Nanti anda masuk surga nanti. Amin. Ini loh. Dan sekarang orang cerita, Indigo akan lihat alam barzah? Eh dia lihat di dalam kubur. Ya ketahuan oleh bohongnya itu untuk, untuk menyimpan mayat kita kita harus hormati wakat karom nabani adam itu perintah dari rasulullah perintah dari agama bahwasanya kalau orang meninggal dunia harus kita muliakan kita hormati sebagai seorang muslim kita andikan kita kafani kita sholati kita hantarkan selesai jangan dijudui, jangan dijudoin jangan diinjak penghormatan karena sebagai seorang manusia tapi alam barzahnya di mana bukan di sini alam barzah alam baik. Nah ini adalah yang harus kita yakini, kemudian ada orang mengatakan saya melihat ini semuanya, baik Ada orang dibukakan oleh Allah untuk melihat itu semuanya Ada Tapi siapakah dia? Anda tidak tahu, kalau ada orang ngaku benar enggaknya, Anda tidak wajib percaya kok Anda tidak wajib percaya kalau saya tiba-tiba ngomong, insya Allah, subhanallah Saya melihat, Anda boleh nggak percaya kok, dan tidak dosa Anda tidak percaya, gak percaya. Sebab apa? memang aslinya alam kueb itu harus kueb di mata anda, nggak boleh tiba-tiba anda oh, saya melihat bahwa itu ada kecil-kecil bulan tuh. itu. Tuhan saya tanda, eh, bohong itu, bukan alammu. Ada orang sekarang ada oh, nung, saya melihat. Oh, ya, ya, ya, awas, anda jangan ke bawah bawah sana. Sebelum dia ngaku-ngaku begitu, saya sudah percaya kok. Dia pun nggak melihat, saya percaya kok, dan bahkan saya tidak pengen lihat nah ini banyak kebohongan di balik cerita-cerita orang yang suka melihat yang aneh-aneh itu banyak kebohongan sehingga Ibnu Hajar al-Hitami paling tegas kalau ada orang ngaku melihat jin ditolak kesaksiannya wah serem makanya saya tidak pernah cerita Ngapa di pondok larang ngaku-ngaku ketemu jin alamnya beda bahkan kalau jin ingin masuk ke alam manusia ini dia harus perlu proses perlu-perlu waktu dan dia harus menerima resikonya kalau ditempeleng sakit itu jadi nggak gampang gitu. Allah kok digigit-gigit nggak ngeliat cuit nggak tiniwa. Hidupmu tuh kan dengan alam aneh banget. Indigo. Kalau ada orang dibuka oleh Allah, ada cuman siapa dia? Kalau orang soleh karomah. Kalau tidak soleh bohong. ya nah, Itu saja. Kalau orang soleh bab karomah. Kalau tidak soleh hmm, bohong nih. Orang nggak soleh kok ditunjukkan hal-hal gitu -hal tuh bohong nah lalu bagaimana kisah indiku Ke orang indiku dia boleh cerita macam-macam tapi anda tidak wajib percaya kok bisa saja halusinasi kebayang-bayang oh dianggap nyata dia sudah di, dikuasai oleh pemikiran yang macam-macam biarkan orang indiku dan anda jangan tanya kepada orang indiku enggak usah belajar dengan orang indiku tidak apa-apa belajarnya dengan alam nyata Ustadz tetanggamu itu loh belajar kalau pengen tahu alam akhirat baca Al-Qur'an baca cerita tentang akidah ada alam akhirat nggak usah cerita orang indigo siapa yang menjamin orang indigo ini benar memang anda tidak anda tidak wajib anda tidak percaya tidak dosa dan itu bukan alam anda tidak kebiasaan di anda kalau dia benar nggak dosa misalnya dibukakan oleh Allah, dia orang soleh tiba-tiba dibuka melihat ini, gak wajib percaya kok kita apalagi ketemu malaikat, oh bahaya sekali, tanda bohongnya, malaikat hanya diberikan, turun Nabi memberi wahyu nanti apalagi ketemu dengan Nabi Muhammad nanti bisa buat syariat, aku disuruh Nabi Muhammad begini, oh tambah kacau lagi, bawa bawa Nabi Muhammad untuk mendukung indikonya ada ada khayalan ada itu bisa jadi semacam itu. Maka bicara tentang indigo, mungkin memang ada orang benar dibukakan oleh Allah, cuman apakah dia itu benar? Saya enggak tahu dia. Nah, sekarang orang itu lebih percaya kepada orang indigo daripada ustadz di kampung ya. Kalau dikasih tahu Ustadz gini masih tenang, kalau indigo percaya padahal dibohongi ini ya mungkin. Nah ini banyak orang itu indra keenam dan sebagainya. Oh um, boleh lihat sini itu wahsyat. Saya tidak pernah masuk wilayah itu. Jadi pernah belajar ilmu itu. Saya tidak pernah mengerti itu. Maka kaidah saya sederhana bahwasanya itu alam yang diceritakan alam beda bukan alam manusia. punya urusan masing-masing. Dan orang indigo mungkin ada, maksudnya orang yang dibukakan oleh Allah untuk melihat alam lain itu mungkin ada. Tapi babnya bab karomah karena kesolehannya, keistimewaannya, kekuatan ibadahnya, bukan orang fasik, bukan dunia perdukunan bukan mungkin. Cuman kalau asal orang ngaku kemudian di, di, di, di, diekspos di mana, alam itu kebenarannya, saya tidak usah ikut-ikutan. Kalau misalnya dia ngomong, "Pada dirimu ada malaikat yang menjaga." Sebelum ente ngomong, aku sudah percaya. "Wah, aku melihat jin." Sebelum ngomong, aku sudah percaya kalau jin itu ada. Apalagi? Tak gituin terus nanti. Masa iman kita dihubungkan dengan orang indigo? Anda ini ahli iman. Anda ini ahli iman kok percaya lebih kepada orang indigo? Bahkan dikasih tahu, tetangga sebelah, "Wah, ini indigo masuk bab peramal sama dukun yang suka usungan, nanti bahaya." jangan berurusan dengan yang demikian itu kalau memang dia punya penyakit dan sebagainya justru kalau anda turut ditambah jadi rupanya di saat saya bohong menguntungkan buat saya ada orang datang pada saya minta duit tanya jodohku orang mana ditunjuk pergi ke sana akhirnya pergi sana dapat jodoh bukan dengan tujuan memang selama ini dia tidak mencari nah pergi ke sana apa sana pas saja termasuk dukun yang sok tahu wah ini kan ada dukun yang sok tahu tak tahu Dukun sok tahu bahaya lagi nih jadi anda nggak usah dengan urusan orang indigo besok lihat kalau sudah indigo dipercaya satu nanti semua punya ngaku indigo indigo indigo oh, enak aja jarang indigo <laughs> banyak duitnya <laughs> seorang datang Allah, Allah, Allah saya lihat <laughs> ya. nggak, saya tidak punya urusan dengan orang indigo kalau memang dia benak, yang selama ini disebut sebagai indigo saya doakan semoga Sembuh disembuhkan dari Allah, daripada hal-hal yang seperti itu: hayalan, khayalan bayangan, bayangan. Enggak usah Anda berurusan dengan yang demikian itu, tidak usah berurusan. Kalau dia ahli iman, semoga Allah jaga imannya. Yang repot adalah kalau kita masuk wilayah berdusta. Ingat, jika ada seorang wali besar, wali besar, wali besar, wali beneran, bukan orang indigo, lalu dia berkata. Aku telah melihat Rasulullah Anda tidak wajib percaya Kalau Anda mengingkari Bukan sebuah dosa, kenapa? Manusia ini bukan bisa saja berbohong Biarpun katanya wali besar, katanya Tapi dia tetap manusia, bukan nabi yang maksum Cuman, kalau sudah seorang wali besar Kan ada khusrudan pada diri kita lalu mengatakan, insyaAllah dia benar karena dia bertemu dengan Rasulullah mungkin, apalagi ketemu mimpi aku mimpi ketemu gini, bukan mimpi orang mimpi ketemu Rasulullah, pasti benar cuma dia menjadi masalah adalah, benar tak dia mimpi? kan gitu? orang mimpi ketemu Rasulullah, pasti benar karena Rasulullah, setan laya tamat kata Rasulullah, setan gak bisa menjelma jadi aku jadi kalau ada orang mimpi ketemu Rasulullah, yakini itu Rasulullah cuma, benar tak dia aku mimpi? setelah ini ngaku mimpi besok sebelahnya, saat kampung ngaku mimpi Rasulullah semuanya, pembohong semuanya. Nah, ini makanya urusan-urusan yang goib, Anda jangan masuk-masuk ke sana. Kalau ada berita ilhamat, bahkan ilhamnya para kekasih Allah, kita tidak wajib mengikutinya dan tidak wajib percaya, tidak wajib percaya. Ingat, kalau mengingkari keramat, nggak boleh. Keramatnya sudah bohir, keramat nggak boleh. Keramatnya saya Maryam saya turun mariam, coba al Quran. Cuma kalau kermat ini sebatkan buat seseorang, orang boleh percaya, boleh tidak. Yang tidak percaya, keramatnya seseorang sah. Yang gak boleh adalah tidak percaya adanya keramat. Hati-hati. Diandra channel yang membahas informasi, motivasi, Silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari channel Biandra Altifari.